Dolar Australia-USD bullish, apakah akan melanjut, bias harian pergerakan Dolar Australia-USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia (US) diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.73748 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.73504. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.